Oke okay guys, welcome back again di gacor. Apa kabar kalian semua guys? Semoga baik-baik aja dan tidak ada yang sakit semuanya akan sebisa bisa mata. makin matang. Alright, kita kembali seperti biasa guys ya. Di Olympus ke kita mulai lagi dengan bias. Ya, kalian tahu ya, modal-modal uh, kita memang selalu di bawah 100 ribu guys ya. Langsung aja kita gasin dengan pola-pola sederhana dan pastinya sangat-sangat bisa dilakukan pas untuk semua para player profesional Selatan Alright dikasih langsung turbo guys ya Turbo beberapa kali 10 seperti biasa 10-10 ya guys ya Gas gun Nah jager Oh mantap sekali guys ya Awal-awal Awal-awal sudah keluar birunya guys Iya ya ya ya Oke ini kayaknya bakal mental nih 200 lebih Oh mantap sekali guys Oh paten guys yeah. Oke banget boy Gila ya Pecahan jauh seawal yang seperti awal kayak gini bisa banget ya guys Jeger lagi mamam kau Oh tidak dikasih guys ya Gua pikir bakal keluar lagi Oke mantap tapi uh, ini ya kalau Zeus tuh kelihatan kalau ada-ada ngelek-ngelek itu biasanya akan mau muntah darah guys. Oke, paten. Lagi boy. Ah. Mm. Oke okay, putaran turbo ya, bukan turbo, ya ini putaran spin cepat. Oh, paten sekali guys ya. Ada lagi, ada lagi dan tau. Oh, Nih kalau dikasih petir sih, Bede cakep Cakep betah Oke, okay, kita 20 kali putaran guys ya. Hmm. Perlahan lebih pasti, guys. Iya, oke okay, Oh sayang sekali saya. Oke okay, pecah, aduh nggak connect coy. Sayang banget JT. Ayo dong lagi push 2 JT udah cukup banget sih guys ya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung guys, di hari ini jangan lupa untuk batu like nya dan subscribe channel ini guys ya. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dan pola-pola gacor seru hari ini. Dan buat teman-teman yang udah sering kali kesini mondar mandir Gua ucapin sangat banyak Terima kasihnya guys ya Tanpa kalian kita bukanlah apa-apa Tapi ini bakal pecah lagi nih boy Kira-kira harusnya sih lebih dari 2 jetong boy ya. 2 jeti lebih guys Harusnya bisa seperti itu ya Ayo dong kasih angkat Keteknya boy Aduh tidak mau diangkat boy Yo, right. Hmm. Oke okay. Lanjut dan lanjut boy Oke, okay, pelan-pelan lagi nih guys Ayo dong, bos, ini belum dapat skater ya guys, dari guys Cuman ya, biasanya kalau gak dapat skater Kalau udah punya power atau udah punya kelebihan Gini kayak seperti ini guys ya Pecahannya apa atau petirnya itu gede banget dari tadi guys Oke, okay, kita akan coba lagi 10 putaran, tapi gua akan selalu budgetin guys ya Mungkin ini sih udah lebih dari cukup guys Mudah-mudahan kita cuma 100.000 dapat 2 JT dalam beberapa Uh, detik saja guys, aduh ini udah bener benar mantul. Oke, okay. oke, okay, bisakah mangkota pecah guys? Kira-kira guys? Ah, tidak mungkin guys ya, ternyata. alright nah ini dia sekernya. Hei, bereskan putaran sekali. semoga dapat yang mantap-mantap guys ya. Jangan dikasih jong. oh paten sekali guys. Paten Ah Petirnya aturan tadi keluarnya ya Push. Kenapa baru sekarang Oke okay. Ya ya ya Oke okay, lagi ya guys kah Semoga ada yang mantap-mantap Guys ya Lagi-lagi-lagi Oke okay. Konek dong boy Ah Paten boy Baru konek sekarang chip Hmm Batu Lagi boy Kasih lagi ya yang... Aduh Rada ngelek -like nih kayaknya bakal pecah nih guys ah. Yo bisa yo Oke okay jam pasirnya manan hiu aduh nanggung-nanggung begitu -nanggung ya guys ya kurang haa nah, cok jeger ah mamam nggak bisa nih kayaknya rada rada kurang percaya nih guys ya Bisakah kah waduh masih bisa connect boy kali enam kali 9 kali sembilan guys ya kasih dong aduh nggak keluar jam pasir guys oke sudah mantul boy Megalodon Mega Ludes sudah didapatkan, ah, semoga aja bisa dapat sempak lagi nih, guys. -a. Lagi, go boy, come on, boy, let's go. Ini adem ya, udah adem banget guys, di atas 2 jeton, boy. Aduh, boy, ah, bisa kali boy, oke boy, oke pikir bisa pikir Bisa connect tuh guys Lagi nih Kira-kira nah nah Nah nah nah Ah mama, mama. Sekali, boy, boy, boy, tapi lumayan pokok <gir> ditambah lagi Megalodon yang keluar lagi guys ya ditambah gope lagi udah udah berapa nih total udah 2 juta lebih Tambah 3 juta ya sudah 3 jetong hampir 4 jetting nih apakah bisa tembus sampai beberapa uh, juta yang sangat juta juta, juta gitu, gitu juta juta kalau kata jadi oke okay, terkejut sudah mampus oke okay, mantap aduh connect boy mampus hahaha <gir> konek lagi nih boy ah mantap guys yuk jangan dikit-dikit bos. -dikit konekin terus aduh gak koneknya sayang banget tanggungnya warna birunya guys oke okay, aduh oke okay, guys terima kasih banyak sudah menonton dan thank you for watching sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye guys